yang mahasiswa dari UT PGSD S1 dari DBI Ini untuk penjelasan tentang Siklus 2 Untuk yang pertama, ini saya absen dulu untuk anak-anak yang tidak masuk Oh ternyata ini masuk semua ya nah, setelah itu kita mari berdoa dulu Menurut agama dan kecayaan masing-masing berdoa mulai selesai ya. Nah ini untuk kemarin dari siklus 1 itu kan ada yang namanya dari kalian Bapak kasih soal Nah ini untuk yang nilainya jelek mungkin ada perbaikan untuk di siklus 2, itu ya, pada pembelajaran kedua ini perbaikan. Untuk uh, bukan nilai yang jelek dari siswa-siswi, Ya ini pada kelas 3, itu ya. Ini kemarin juga juga tentang sumber energi. Ya, sumber energi sebelum soal saya jelaskan sebentar sumber energi itu adalah sumber yang terdapat di alam banyak sekali contoh-contoh dari sumber energi misalnya ada gas ada udara air dan seterusnya nah, yang kemarin bapak jelaskan nah ini untuk soal ya soal nanti dibagi nah, setelah itu kalian mengerjakan secara kelompok juga bisa ya ini dengan waktunya mungkin hanya 20 menit bisa gitu ya nah, ini soal untuk soalnya